Pemerintah pusat sebetulnya sudah menjalankan proyek pengerjaan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi, Jawa Barat sejak 2011, setelah molor sekian lama, sekarang pengerjaannya fisiknya sudah sampai di Seksi 2 Cigombong Cibadak, tepatnya di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendati demikian, ternyata tol Bocimi Seksi 2 tidak termasuk dalam daftar tol yang dipastikan beroperasi pada akhir 2021 lalu, ditambah proyek tol ini khususnya di Seksi 2,